The of my is by my Hai hai hai! Wah wah wah, udah gak terasa aja nih mau pergantian tahun? Gimana? Udah ada rencana belum buat liburan? Nah, daripada bingung mau kemana, mending ikut mimin nonton kelanjutan film Miss Peregrine's Home... 4 Peculiar Children Sebelumnya setelah Jack bertemu dengan anak-anak Nona Peregrine dan masuk ke dalam goa, dia sangat ketakutan dan melarikan diri. Namun keanehan yang terjadi gak hanya sampai di situ aja. Setibanya di bar, ia melihat ruangan bar dipenuhi para pelanggan pada era Perang Dunia Kedua. Manager bar dan para pelanggan lalu mengancam Jack dan mencurigainya sebagai mata-mata Amerika. Kira-kira apa yang telah terjadi ya? Penasaran bukan? Yuk, nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita let's go. Di saat itu juga Miller datang membuat keributan, sedangkan Olive dan Emma mengeluarkan Jack dari sana. Mereka kemudian mengajak Jack pergi ke rumah Peregrine. Namun Jack mengatakan bahwa rumah itu telah hancur pada 3 September 1943. Emma menjelaskan bahwa Jack sekarang berada di dalam lingkaran yang berada di tanggal 3 September 1943, tepatnya 24 jam sebelum rumah Peregrine dibom oleh Jerman. Artinya sejak Jack telah masuk ke dalam goa, ia telah masuk ke dalam portal atau lingkaran yang mengarah ke tanggal 3 September 1943. Setibanya di rumah, Jack sangat terpukau. Karena rumah itu masih berdiri kokoh dan banyak anak-anak sedang bermain di taman, ia disambut oleh Nona Peregrine yang sangat pintar dalam perhitungan waktu karena ia memang memiliki kemampuan memanipulasi waktu. Right on time. Kemudian Jack dikenalkan dengan anak lainnya seperti Fiona, seorang gadis yang mengendalikan tanaman. Claire, seorang gadis dengan bulu di belakang kepalanya. Horace seorang anak laki-laki dengan mimpi masa depannya dan Inoch memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati untuk waktu yang singkat. Sin berpindah di mana mereka menonton layar tancap yang diproyeksikan melalui mimpi Horace. Di mimpinya itu Jack melihat sekelompok pria bermata putih yang sama dengan pria di dalam rumah kakeknya. Setelah menonton mereka semua keluar rumah untuk menunjukkan kepada Jack. Bagaimana putaran itu bekerja ketika pesawat Jerman terbang di atas rumah dan menjatuhkan bom, tetapi Nona Peregrine mengatur ulang waktu menjadi 24 jam lebih awal yang membawa mereka kembali ke tanggal 2 September 1943. Terlihat Jack yang diam-diam mengambil surat dari Abe Muda yang kini sedang bergabung dengan militer. Setelah itu, Jack memutuskan keluar dari lingkaran untuk ayahnya. Mereka lalu kembali ke bar, di mana Jack membuka surat yang ditulis kakeknya untuk Nona Peregrine, yang mengingatkannya tentang orang jahat bernama Tuan Baron. Take the care with love, Abe. 2016. Singkat cerita, setibanya di rumah Nona Peregrine, terlihat ia sedang merawat burung yang ternyata adalah Nona Apoket. Jack lalu menanyai Nona Peregrine tentang Baron. Tetapi dia menghindari memberikan jawaban tentang Baron. Kemudian Emma membawa Jack ke tempat persembunyian rahasianya, yaitu kapal yang tenggelam di tahun 1915 di bawah laut. Setibanya di ruangan kapal, Emma meniupkan udara yang membuat air keluar dari kapal. Emma menunjukkan foto-foto orang bermata putih kepada Jack, termasuk Baron yang diketahui pernah berada di rumah Abe, Waktu ia meninggal, setelah dari tempat persembunyian, Emma membawanya untuk melihat Nona Peregrine berjalan dengan panahnya ke tempat dengan garis kapur berbentuk makhluk aneh. Di saat itu juga, monster tinggi tanpa mata, seperti yang dilihat Jack di hutan muncul, tapi yang bisa melihat hanya Jack saja. Monster makhluk itu lalu ditembak dengan panah dan jatuh dengan sempurna ke dalam garis-garis putih itu. Emma menyadari bahwa Jack juga seorang mutan, di mana memiliki kemampuan bisa melihat monster-monster tersebut. Saat kembali ke rumah, Emma membawakan Peregrine bukunya untuk menjelaskan kepada Jack bahwa monster itu berasal dari Baron dan kronik kroninya Awalnya melakukan percobaan kegunaan Nona Avocat, karena kekuatannya dapat merubah mereka menjadi manusia. Tetapi percobaan itu malah menjadi bumerang yang mengubah mereka menjadi monster mengerikan yang disebut Hollow Ghost. Namun Baron berhasil menemukan cara untuk kembali ke bentuk manusianya, yaitu dengan memakan mata para mutant. Baron dan sebagian temannya berhasil ke bentuk manusia, sedang sebagian lagi tetap menjadi hollow. Nana Peregrine lalu masuk ke sebuah ruangan di mana anak-anak bersama nana Avoket yang telah mengambil wujud manusianya. Ia sangat khawatir jika Baron akan mengajak anak-anak, jadi ia pun meminta mereka untuk pergi mencari rumah baru dan lingkaran baru. Jack kemudian pergi ke pantai dan bertemu Franklin, dan warga sekitar yang menemui Ogi meninggal dalam keadaan tersangsang di batuan, dan kedua matanya menghilang, yang artinya Ogi sebenarnya juga seorang mutan. Menyadari Hollow sudah tiba di pulau ini, Jack pun berlari kembali ke goa dengan diikuti oleh pria ahli burung sebelumnya. Saat tiba di gua, Jack sadar bahwa pria itu bisa menembus lingkaran waktu. Kemudian ia berubah bentuk seperti Dr. Golland sebelum mengungkapkan jati dirinya yang ternyata adalah Tuan Baron. Baron mengubah tangannya menjadi pisau dan menempelkannya ke leher Jack untuk mengancamnya menunjukkan rumah Peregrine. So, let's Setibanya di sana, Baron bertemu dengan Nona Peregrine yang segera memberitahu anak-anak untuk mundur demi keselamatan mereka. Tujuan Baron yaitu mengambil Nona Peregrine untuk digunakan dalam percobaan kedua menuju keabadian. Karena demi keselamatan anak-anak, ia pun bersedia diambil oleh Baron dan meminta Jack melindungi anak-anak dari Hollow karena hanya Jack lah yang bisa melihatnya. Setelah Baron membawa pergi Peregrine, Jack dan nona Avocat menjaga anak-anak untuk tetap tersembunyi dalam kegelapan ketika halau mulai muncul. Ketika Avocat memberitahu anak-anak apa yang harus dilakukan, tiba-tiba dia tarik dari balik dinding oleh halau. Jack lalu membawa anak-anak ke tempat yang aman dan melawan Hollow dengan panah. Di waktu yang sama, pesawat Jerman mulai berdatangan untuk menjatuhkan bom. Jack dan anak-anak lalu pergi keluar rumah lewat atap. Tepat di saat itu juga bom dicatukan ke rumah dan berhasil membunuh Halau. Namun sayangnya lingkaran itu tertutup untuk selamanya dan anak-anak tidak akan pernah bisa kembali ke rumah itu. Anak-anak itu kemudian bekerja sama dengan Emma untuk mengangkat kapal 1915 ke permukaan sehingga mereka dapat menuju ke menara Blackpool. Sehingga cerita mereka tiba di dermaga dan melewati rumah hantu yang menjadi pintu lingkaran. Mereka lalu pergi ke menara Blackpool, di mana di sana para halau akan melakukan eksperimen. Emma dan Jack kemudian memancing beberapa hollow keluar menuju dermaga. Setelah sampai di dermaga, anak-anak mulai melempar bola salju dan permen kapas ke hollow agar mereka terlihat. Kemudian, anak-anak pergi ke menara untuk melawan Baron dan dua teman halau di ruangan lain. Jack dan Emma bersama-sama melawan Baron, tetapi dia kebal terhadap serangan apapun. You, me. Ketika mereka mendapatkan kesempatan, Jack berhasil membebaskan Nona Peregrine di dalam sangkar yang membuat Baron sangat marah. Sebelum Baron membunuh Jack, Emma dan Enoch datang. Di sini, Baron mengambil wujud Jack untuk menipu mereka. Namun, Jack mampu membuktikan dirinya. No, me. Ketika dia melihat halau terakhir berjalan di belakang mereka, Jack membiarkan hal itu mengambil Baron dan membunuhnya dengan mengambil kedua mata Baron. Setelah itu Jack yang segera mengambil panah, ia langsung menembakkan panah itu ke kepala hollow yang membuatnya mati seketika. Setelah berhasil membunuh Baron, dan semua hollow anak-anak pergi ke kapal untuk tetap berada di dalam lingkaran mereka. Tetapi Jack tahu bahwa di lingkaran ini ia tidak bisa melihat mereka lagi. Jack lalu berpamitan dengan anak-anak serta Emma. Sekembalinya ke Florida, Jack melewati rumah Abe dan melihat bahwa ia masih hidup. Dia memberitahu semua tentang waktunya bersama Nana Peregrine dan anak peculiar. Dan filmnya pun tamat. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian, Sob? Kira-kira film apa lagi nih yang menarik untuk dibahas? Langsung tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Thanks for watching!